HP main main sweet game hari ini ke aku ulang tahun oh ulang dulu ya oh, <laughs> udah aku mau ngado apa ya ah aku mau ngado ya. ngadu mata hmm. aku pasti paketnya Wow, Berapa? 75.000 ribu Terima kasih Ardina punya hadiah Buat kamu Mana kadonya? Tara, ini adunya. kadonya Kadonya Terima kasih Ini kadonya, ini kadonya. Ini kadonya.